Luka, wangi oh ya banget katanya wangi apa sih coba sih dong ini kemarin stok parfum ini tuh udah banyak banget yang sold out ya itulah Kak, kemarin tuh udah banyak banget yang sold out dari mulai azure, dark night sea moonlight terus uh, ada blue sky dan iya karena kemarin habis ada blue sky juga ini aku suka banget aku tuh habis pakai yang blue sky ya guys aku pakai blue sky itu kayak ditanya lu segar banget cian Dia bener-bener baru -bener -bener -bener abis mandi kayak keluar dari kamar mandi gitu bau sabun iya <SILENCIA> aku pakai si parfum yang blue sky ini Wanginya tuh segar yang banget wangi sabun gimana sih guys jadi anu bikin mood bener. naik ya kak Iya, bikin mood naik dan itu tuh bisa pakai suami aku juga, bisa pakai jadi kita nggak boncos di masalah parfum. Beli satu, aku saranin langsung. Cus di CO dua-duanya di harga sepuluh ribuan aja, aku. Tuh, ya. Okay. Harganya lagi murah Abis Ini kesukaannya Leslar. Langsung aja di payment sekarang juga. Oh aku ingetin lagi ya kalian yang udah CO jangan lupa di payment karena nanti kalau di paymentnya nanti-nanti harganya beda harga normal. Jadi gak gede banget, gak kecil banget juga. tapi biasanya tas eksitas itu kan penuh ya namanya juga ibu-ibu rempong. ada handphone, chargernya, nokeno kunci root gitu. jadi gak masuk tuh parfum yang gede-gede gitu, gak kan masuk. akhirnya yang paling dibutuhkan kan parfum berpengkai gini ya guys ya. makanya aku nentong banget di rumah karena kalau jalan-jalan yang cuma ke doang tuh aku pasti pakai ginian. aku bawa ginian karena bener-bener berguna banget harganya murah, apalagi lagi dua ribuan dapat 6 Atau kalian mau bagi bagi tetangga, mau bagi bagi teman, bagi bagi sahabat, atau yang mau nikah mau bagi bagi buat teman-teman bridesmaid atau souvenir boleh banget karena harganya benar-benar lagi -benar murah dan wanginya udah pasti wanginya mahal-mahal gitu loh guys. Kau tahu nggak sih kemarin tuh yang yang 3 PCS binding tuh udah habis sold out semua tinggal yang ke PCS. Sekarang kita buka yang 3 PCS-nya. Buat kemarin ayo. udah sold, ber-ber sold yang 3 PCS. Kita naikin lagi buat uh, ada yang 3 PCS ataupun 6 PCS. Pieces. 3 PCS-nya di 66.000-an, beli 6 itu di 120.000-an. Jadi, mau lebih murah pastinya beli 6 dong. Langkanya share ke teman-teman kalian. Uh, mau beli parfum enggak? Harganya murah banget, Ayah kita Gorgeous, dia lebih ke hmm, apa ya, lebih ke bunga-bunga gitu Manis dia kan <tuk> rasanya Iya, lebih ke manis, lebih ke bunga gitu gimana sih wangi-wangi bunganya Grade gitu Kalau yang vanilla, yang vanilla itu wanginya wangi vanilla gitu ya Wangi vanilla ya. tau kan, kayak ya. Kaya manis kan. lah pokoknya Kayak deh manisnya Oh woy. contohnya aja ya, Yang ini contohnya aku punya warna hijau, warna hitam dan warna navy, ini navy-nya seperti ini dan ini hitamnya kontras banget kan bedanya, harganya cuma di rp 118000 ribuan aja ya. Rp113.000 wak? 113000 sekarang tuh lebih murah dibandingkan kemarin-kemarin. Mantap, nah, mantap mantap. Cuma 113 ribu tuh guys Apa aku pake mana ya Nanti aja Manti. Gitu. Kok, ini. kita kan dikit lagi lah. Gitu, hani Betul Kalau dari kurban ini diapain ya kak? Oh, aku suka banget di grill-grill gitu ya guys Tergantung mau kurban apa? Kurban kambing atau kurban kaki? Kurban perasaan 34 ya. 34, 34, yang aku pegang harga mm -hmm. Tapi 32 jangan jangan sedih kita juga punya ukuran 32 di harga 47 eh, ribuan aja ya. Ini cocok banget buat ngegrill grill atau kalau kalian suka yang slice beef, slice eh, beef. Lebih cocok beef. Lagi. Boleh banget ya, karena ini lebih cocok. Atau nih nanti pas ya udah mending beli ini di atas kompor nyapek deh maunya deh mau, mau ngegrill mau apa cocok banget kan? bisa sampai berapa kilo kan ini, ini bisa ya? sampai 2 kilo daging ya karena e, pancinya eh panci alat panggangnya benar-benar super kok banget guys kalau kamu bisa lihat langsung ya ini tuh ada details humornya gitu jadi kelihatan mahal banget parfumnya jadi nggak nggak percaya deh orang kayak ini harganya cuma enam puluh ribuan coba kapan lagi beli barang samaan kayak leslar begitu harganya murah nah cus langsung diorder sekarang juga karena nanti kalau stoknya udah habis gak ada yang April yang, yang...